WhatsApp, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mainin game mobil, mobil, mobil, mobil lagi, gitu kan? Dan hari ini ini gamenya berbeda nih, oh grafiknya juga <coughs> lebih bagus nih menurut gue ya, lebih bagus. Karena coba kalian lihat buh, lagi-lagilah. Gila. Ini game Forza Horizon 4, kalian sudah tahu pastinya di judul video ini udah kayak gitu ya kan? Waduh, uh, tampan kali ini mobil. Oke mantap banget ya Oke nah langsung kita coba lihat nih mobil yang ada gua punya itu apa aja sih Udah gitu kan Nih mobilnya ada ini nih S124 Spider Oke ini apa ini dari brand Abart ya Gak tau gue asli gua gak tahu banyak tentang mobil ya guys Cuman ya inilah ya Ini dari Acura Wah uh, Acura keren-keren juga nih ya dan ini yalah, ya nanti bakal gua review satu-satu lah gitu kan. Bukan review sih, kita coba di jalan gitu kan rasanya bagaimana pas di setir gitu. Oke, okay. uy, uy, kayak mobil tank cuy. Oh, nanti kita coba. Eh nanti, nanti bukan sekarang. Widih gila tampan kali mobilnya, Bos. Uh, gila itu. Oke, okay, nanti aja dicoba itu yang sekarang gua coba. Lah Oh ini Astaga salah buka guys ternyata ini by car di sini tempat beli mobil bukan yang punya gua Astaga nah ini gua udah punya ini nih saya prolet ini yang gua pakai tadi oke apa namanya 2019 Core PT zr1 Buh, gila dah ini dia nih mobilnya itu view all tadi ya. Mana ya? Mobil gue dimana? By the way ini mohon maaf sekali nih. Karena gue baru banget nih ya punya game ini. Jadi uh, menunya ini gue rada-rada masih gak hafal gitu loh. Ini juga bagus nih. Gila ini bagus banget. Bagus juga nanti kita bakal... Oh ini juga nih. I8 BMW. Waduh dah Pokoknya yang lain nanti lah ya. Banyak banget nih yang masih belum pernah gue coba... Masih satu ini aja tadi mobilnya yang udah gua coba sedikit-sedikit ya Dan ini by the way gamenya uh, Mantep nih daripada game sebelumnya Ini setirnya itu ngelawan gitu loh Jadi kayak ada rasa Rasanya lah Tuh ini gue biarin aja ya Pasti dia gerak sendiri nanti Apalagi pas nabrak Nah nah Coba kita tabrakin Kok tidak gerak Nah gerak sedikit, -sedikit. Hmm. Kayaknya kecuali kebalik deh ya Kayak mau ngedrip gitu karena Kalau mau ngedrip itu pasti Berlawanan sih Bentar ya Kita benerin dulu mobilnya Dengerin dulu nih suaranya Gimana kalau sambil Gila, gila, gila, gila. Kita coba lihat interiornya. Oke, okay, interiornya seperti inilah. Oh, ini nengok kiri kanan. Aduh, nah, ini nih, gue bingungnya. Kalau main di The Crew kan enak pakai mouse, lihat kiri kanan. Cuman ini game gue gak tahu nih, gimana cara nengok kiri kanannya ya. Buat ngelihat interiornya, interiornya segini doang nih, gue bisa lihatnya. Dah. Coba, oke, ini nampak depannya oke. Nanti dah Sip sini, 11 ya, dr 1 Saya ya dari beberapa berat Berat ini dari DPR. Saya peroleh dari DPR. Ada feedbacknya. Bentar, ini liar banget. Ini aja ya tadi ya. Gue tabrak-tabrakin. Biar ada feedbacknya gitu loh. E, kayak ini kita harus ke kota dulu deh ya. Bentar, tandain dulu buat map ke arah kota di mana Sambil jalan deh ya. Jadi gue nggak terlalu banyak ngomong kalau lagi di jalan kayak gini. Kita, kita menikmati gitu loh mewahan mobil ini Yards, turn left. Turn left. asli impresinya dari tadi ya sulit ya berat nih nih nih kalau cepat ya mobilnya udah cepat banget kayak gini sulit di kemudian sulit berat ininya makin berat ini gitu kan nah ini berat banget di kondisi macet cuman belok-belok kayak gini kan full ya guys at the roundabout take the first exit Oke udah sampai di rumahnya ya. Rumah napol sih tahu In 400 yards, turn sharp right. red sharp right recalculating route turn around when it is safe to do so gila berapa tadi ya kecepatannya ya sampai gigi 8 ya cuman uh, di gigi 6 tadi juga mentok ya guys coba lagi deh ya sampai sini doang nih coba balik lagi ini mumpung jalan lurus tadi loh makanya gua gas gitu loh ini coba dibelokin, ya. Ini balik sendiri, ini dia Nah, kan emang kayak... eh, emang ada feedbacknya. Dan juga, ini by the way, ini settingannya uh, giginya manual, ya. Oke, okay, udah. Gua bakal coba keliling-keliling kota lagi ya lebih banyak. Dan by the way, gue bakal cerita sedikit ya. Kenapa gue ganti game gitu loh dari game The Crew kemarin. Karena game The Crew kemarin itu sering banget nge-crash. Record sedikit nge-crash. Record sedikit nge, record sedikit nge Aduh, gue nggak biasa juga nih Kalau di sini jalannya sebelah kiri? Kalau di game The Crew, itu gamenya mainnya jalannya sebelah kanan gitu loh. Itu gue bikin. Nah, itu aja ya. Jadi bingungnya itu beda. Antara dua game ini beda ya. Entah ini beda kotanya. Dia dia settingannya ya. Ini kita coba lihat lagi. kita bisa traveling kemana lagi sih. Nggak bisa scroll ya. Ini by the way nggak bisa scroll asli. Jadi kayak. Gue nggak bisa lihat. Oh, bisa digeser kayak gini. Oke, okay. tidak ada perkotaan lain lagi ya? Nih, ini kayaknya paling kota. Udah paling banyak penduduknya di sini nih, tuh kan dari kita lihat sini. Dan ini juga masih musim salju ya di settingannya tuh. Nggak ada lagi dah, kecuali pindah kota bisa nggak tahu, gue ya. Jadi bagi kalian yang tahu ya, silahkan komen di bawah aja di comment box ya, Gua mau coba-coba oh, lagi keliling dengan mobil super duper, wah gila sih ini mobil dah kotor udah lo mobil ya, gila gila. kita coba dengan pers persen ya pers persen, alright, I guess it's top. Recalculating route. 200 yards. Turn right. Turn right. In 200 yards. Turn left. In 200 yards, turn right. In 200 yards, turn right. Turn right. I'm going to be thinking this. Anda Suaranya itu loh. Nggak bisa sih kayaknya bisa Gila kok gini belok banget udah ya Oke okay. Tuh Beloknya cuma segitu doang Padahal ini gue masih muter Oke okay. Ternyata emang segitu ya ini mobilnya gila, asik banget. Oke, okay, ya, kawan-kawan, segini dulu video pada hari ini. Nanti gua bakal nyobain mobil-mobil lainnya lagi. Masih banyak ya yang belum gua coba, masih belum banyak. Eh, masih banyak juga yang masih belum dibeli. Ini dia tampak mobilnya yang udah kotor ya. Dua pintu aja, Saya Chevrolet. Berapa tadi? Saya Chevrolet, berapa kali niat? <guluh> gua udah lupa ya. Ya, oke okay. kita lihat dulu apa tadi ya? nama mobilnya ya? Astaga! -P -T Z ZR1 ya 2019 ya prolet oke nah ini masih banyak ya mobil-mobil lainnya nih yang ada di garasi masih banyak banget ini Lamborghinian ya tahun 1972 ada juga Lamborghini-nya. mah lama kali ya ini juga tuh kalian lihat sekilas saja dulu oke dah itu dia nanti bakal kita coba lagi sama-sama gitu kan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye